ini disini bapak nih uh, kopi tembanyakan banyak kan? Jadi, dari pagi jam 8 belum ramai jam 8 loh Tapi ibu-ibu bawa anak, ya nanti kalau ada yang kerja itu baru mulai jam 10, jam 11 ramai ibu-ibu bawa anak-anaknya sampai lari sana lari sini <laughs> Uniknya kita tuh semua um, bergantian masuk sepuluh besarnya itu. Bahwa Sudo ini asalnya adalah kita uh, mengakuisisi sebuah brand dari Malaysia sudo yang berarti super du User dari istilah dunia IT bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting artinya dan kita berkembang cukup cepat dan eh, kita buka di JKS ini dari November tahun lalu dan Galaxy baru April 2022 kita sekarang menjadi tempat favorit untuk anak muda orang bekerja dan termasuk keluarga. Di Indonesia, target kita 20 dan lebih, dan terus kembang. Kemudian juga di Malaysia, juga kita akan buka dan buka lagi. Dan kemudian target kita untuk negara lain adalah Singapura. Mungkin kita akan buat flagship di sana. Kita punya research and development division, kemudian kita juga memperkenalkan diri kita dengan sungguh-sungguh dan kita sudah menerima tawaran-tawaran yang sangat menarik. Seperti visi kita, bahwa kita tuh unik, pelayanan kita selalu menyenangkan, kopi kita selalu terjaga karena biji kopinya kita pilih sendiri, kita beli langsung ke petani di Indonesia, berbagai wilayah di Indonesia, yang semua mempunyai source sendiri, jadi selalu stabil rasanya, konsistensi sangat kita jaga. Ini penyajian dengan gaya Jepang, yaitu drip, sangat unik, Dan ini spesialnya di Sudok. Dengan tim kami yang sangat ramah dan sangat unik, mereka menyajikan dengan sepenuh hati. Untuk interior, kita mempunyai ide tempatnya harus menyenangkan, cozy, dan bisa menikmati produk kita dengan fokus. Berarti tempat harus nyaman, kemudian menyenangkan, tapi uh, masuk juga untuk keluarga. Untuk pemilihan bahan, ambience, uh, dan uh, feel-nya tentu saja. Kami ingin mengerjakan sesuatunya dengan uh, feel sendiri, tangan sendiri, kami membuat sebuah pabrik untuk furniture, memungkinkan kami membuat furniture, gabungan, kayu, metal, dan upwork. Ini menjadikan kami berbeda dengan brand lain juga, karena on hand sendiri untuk fill dan furniture kami mengenai uh, modul bahan dan lain-lain menjadi sebuah furniture kami ini kita melakukan sebuah riset penelitian penjelajahan uh, dan kita juga melihat uh, brand lain yang ternama ini uh, bagus dan ini uh, menarik digunakan ya salah satunya MBT untuk pelapis dari uh, sofa kami furniture kami karena kami ingin uh, produknya tahan. Kemudian keindahannya terjaga dan kita e, maintenannya juga mudah. Setelah kami gunakan kurang lebih satu tahun e, produk dari MB Tech ini terbukti mudah untuk dibersihkan, artinya e, maintenannya mudah dan tidak mudah retak ya. Kemudian kita juga e, melihatnya itu tetap indah, keindahannya tetap terjaga dan kami e, senang menggunakannya lagi. Kami mempunyai lini produk yang cukup bermacam-macam, tentu saja beverage atau minuman, dan kita juga ada makanan berat, e, nasi, kemudian ada e, pastry, Kemudian ada uh, yang lain-lain mendukung. Jadi, lini kami cukup lengkap. Makanan, minuman, dan uh, food untuk combination dan food share. Dan termasuk snack juga. Jadi, pilihannya cukup luas. Untuk uh, menunya, kita ada uh, toast, food to share, dan pasta. Kemudian minuman juga, kita ada basicnya kopi dan non-kopi, hot dan cold. Dan eh, non kopinya juga sangat terkenal karena sangat segar, kemudian ini biji kopinya kita olah sendiri, kita ada roasterinya, mesin roasteri yang cukup besar dan kita kirim ke Kuala Lumpur eh, ratusan kilo tiap bulan, dan ini uniknya Sudo, ada misiologi. Ya, yeah. uh, Ini salah satu produk yang menjadi favorit saat ini di Bro. Di sudo ini yang cukup unik, uh, hot, dan cold-nya itu beragam. Gantian menjadi 10 besar penjualan, tuh gantian karena memang semua cukup menarik. Semua ingin dicoba, dan segmented kita cukup luas. Nah, ini produknya uh, spot butter Scott, dan menjadi favorit di kami. Kalau teman-teman ke Sudu bisa coba. Dan uh, ini jodohnya dengan pastry, ikan uh, croissant. Croissant yang bagus kalau dari Prancisnya selalu dengan cirinya ada ruangan-ruangan seperti rumah lebah. Dan kalau digigit ambiar itu ciri khas, Anda akan temukan di Sudo, untuk rekan-rekan yang tertarik eh, datang ke Sudo di Indonesia, bisa di JGC dan di Galaksi buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.